doa malam katolik mohon pengampunan dosa sebelum tidur dalam nama bapa dan putera dan roh kudus amin ya tuhan aku sungguh percaya bahwa engkau hadir di sini dan melihatku dengan sempurna bahwa engkau mengamati semua tindakan pikiran, dan gejolak di hatiku yang paling rahasia. Anugerahilah aku rahmat untuk menyadari segala dosa-dosa yang telah kulakukan hari ini. Bantu aku untuk menyesali semuanya dengan pertobatan yang tulus dari hati. Ya Yesus, terangi aku dan beri aku hati yang rendah dan penuh penyesalan agar aku dapat melihat dan menyadari setiap perilaku yang telah menyinggung hatimu yang kudus Ya Tuhanku, aku menyesali semua dosa-dosaku Aku tahu dengan segala kelalaian ini Aku telah melukai hatimu Aku sungguh-sungguh menyesal telah menyakiti hatimu yang mencintaiku tanpa batas Tuhan, aku mencintaimu dengan segenap hatiku Dengan niat yang kuat Dan dengan bantuan kasih karunia darimu Aku tak ingin melukai hatimu lagi Aku mau menghindari segala perbuatan burukku ini Dengan rendah hati, aku mengakui segala kesalahanku Aku berusaha untuk memperbaikinya dan menyenangkan hatimu. Kasihanilah aku ya Tuhan, ampunilah dan maafkan aku orang yang berdosa ini. Ya Yesus Kristus, aku datang dengan segala kelemahanku memohon kepadamu agar engkau sudi membasuhku dengan darahmu yang berharga itu agar dosa-dosaku dihapuskan dan aku layak di hadapan Bapa di surga amin Bapa kami yang ada di surga Dimuliakanlah namaMu Datanglah kerajaanMu Jadilah kehendakMu,